Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya ada kabar spesial bahagia buat kita. Tentunya, ada sebuah unggahan spesial, persahabat Ya, tentunya ini adalah cincin yang akan dipakai dedek olesi Gejora di acara lamaran nanti, persahabat Ya, yang akan diberikan. Oleh calon suaminya diri Lesti Yaitu Rizky Bilar Terlihat cincin sangat mewah banget Persahabat ya Ini luar biasa suatu kebanggaan buat kita Alhamdulillah sebentar lagi kita Akan menyaksikan acara sakral Lamaran Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga Sebuah kalimat caption yang dituliskan nih, Persahabat ya Cincinnya lagi di ring size ya guys, cocok banget untuk dipakai sehari-hari di jari yang mungil cantik. Ini tentunya sudah jelas, jari manisnya Deddy Oles yang mungil para sahabat ya. Tentunya kita akan melihat cincin tersebut akan dipakai di jari manisnya dedek Oles di Mudah-mudahan dilancarkan untuk acara nanti kita selalu dukung dan support. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk idola kesayangan kita. Kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial juga para sahabat ya, makin terlihat tentunya aura calon pengantin para sahabat ya dari kedua calon mempelai ini semakin membuat kita semakin bangga dan bahagia. Mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendoakan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya ada unggahan spesial dari IGS-nya Dede Lesti Kejora nih para sahabat ya tentunya Setengah jam yang lalu Dedek Lesti mengunggah sebuah postingan Rizky Bilar yang sedang bermain sepak bola Ini para sahabat ya tentunya momen semalam Dedek Lesti temani Rizky Bilar para sahabat ya So sweet banget selalu nemenin calon suami kemanapun pergi nih para sahabat ya Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Dedek Lesti Kejora Di situ Dedek Lesti mengatakan Dulu tuh pengen banget punya pasangan yang hobi main bola dan bisa nonton nemenin hihihi hi. Dulu di kampung biasanya nonton di pinggir lapangan di atas motor sore-sore. Dan tentunya persahabat ya, jangan salpok sama perutnya kakak. Aduh, alhamdulillah persahabat ya. Tentunya Rizky Bilar terlihat sangat bahagia. Setelah tentunya bersama dedek Lesti kejo Rafa sahabat ya, ini membuktikan bahwa keduanya tentunya saling sayang dan saling cinta oleh sahabat yang doakan yang terbaik untuk hubungan Lesti dan Rizky Milar postingan tersebut juga tentunya telah di oleh akun Instagram sendal yang skor Milar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Cie, -cie yang terkabul Memoinya bisa punya pasangan Yang pinter main bola Dan bisa nemenin di lapangan Tentunya banyak sekali dibanjiri Komentar, banyak sekali respon Dari para fans dalam postingan tersebut Yang dari akun Instagram, sdr underscore Mengatakan, lastimensinya Dosis tinggi sih, ini mah Sampai subur gitu katanya ya Ada juga komentar lain Bersahabat dari akun Instagram Lestari underscore mau yang berkomentar Hei Apakah kalian mendengarnya Dora apa yang sedang dibicarakan Wow ini jeli banget di ya, sahabatbat ya memang luar biasa banget tentunya fans dari Lesland yang selalu memberikan dukungan doa dan supportnya untuk hubungan Lesti dan Rizky pilar ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada kabar bahagia untuk kita semua Alhamdulillah untuk lagu Terbaru Lesti Kejora dengan judul bahwa aku ke penghulu ini sudah kembali di nomor satu trending untuk musik bersahabat ya Dengan viewer sudah mencapai 11 juta nih luar biasa Suatu kebanggaan mudah-mudahan tentunya di tanggal 13 nanti untuk viewersnya bisa mencapai 13 juta bersahabat ya Untuk kado spesial lamaran Lesti dan Rizky Billar. Ini berkat kekompakan kesolitan kita yang selalu mendukung untuk karya-karya dari Lesti dan Rizky Milan. Postingan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun Instagram Lestiaranserpos0501 mengatakan dalam sebuah caption, "Akhirnya satu di trending untuk musik Masya Allah, Ta'barakallah luar biasa persahabatnya memang tentunya." Idola kesayangan kita ini selalu memberikan kejutan dan tentunya memberikan kebanggaan untuk fans kita semua. Mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan untuk idola kesayangan kita. Pekan berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada kabar terbaru dari Papa Daniel. Tentunya mengunggah sebuah postingan terbarunya para sahabatnya. Papa Daniel dan ibunda, tentunya Ibu Rosmala Dewi, di sini sedang kumpul bersama para sahabat ya. Ini luar biasa, akankah ada kejutan kembali yang akan diberikan oleh keluarga Lesar untuk kita semua? Wow, mudah-mudahan persahabat tidak kabar baik, ada berbahagia yang diberikan. Dalam postingan tersebut juga Bapak Daniel mengunggah tentunya sebuah kalimat caption. Di situ dituliskan silaturahmi bersama rombongan Ketua Matur Sayo DKI Jakarta. Luar biasa persahabat ya, pastinya bakal ada kejutan. Sesuatu soal pernikahan Leslar Kita tunggu saja mudah-mudahan ada kabar baik Dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali komentar Dan banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Nasari 2829 Mengatakan gak kebayang Ibu masak rendang Tiap hari buat tamu-tamu yang berdatangan Semangat ibu pak Sehat-sehat luar biasa persahabat ya Tentunya doa dukungan selalu diberikan untuk keluarga Leslar dari para fans. Selanjutnya komentar dari akun Ichabela Raja score mengatakan, Wow, sehat-sehat ya, pas. Semoga sukses dan lancar terus. Amin. Doakan terus sahabatnya. Doa terbaik kita selalu berikan untuk keluarga Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan siang hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin manja langsung dari Lesti dan Bilar. Tentunya tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin ide informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.